Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya dalam channel saya arjuna wong Bengen. kali ini saya mau mereview tempat tinggal saya di korea kita lihat kayak apa tempat tinggal saya apakah seperti apa atau kayak apa kita lihat jadi tempat tinggal saya itu di korea saya dapatnya itu di kontainer kontainer itu apa kontainer itu rumah besi ya rumah besi oh maaf kan bibir saya ini sedang sakit ya kalau enggak itu ini lagi kurang enak kena sariawan jadi kontainer itu hmm, rumah besi yang yang kayak di Indo itu rumah Pemborong jalanan itu yang di jauh dari tempat tinggal, ya. Nih, gambarannya rumah saya ini kayak ini, ya. Kawan, tuh, Nih. jadi kontainer itu rumahnya kayak gini, nggak semua TKI Indonesia yang ada di Korea itu dapat tempat yang bagus, ya. Ya, ada juga sih, ya, banyak juga lah yang dapat jadi aparte atau di perumahan, perumahan atau di mes mes perusahaan tapi bentuknya rumah gitu kan banyak juga ya. Tapi saya dapatnya di sini di kontainer. Nih, kontainer itu enggak enaknya itu kalau musim panas terasa banget panasnya. Kalau musim dingin dingin banget ya. Nih, ini dari sini, ini belakang rumahnya ya. Tuh, ini besi ini, rumah besi. Rumahnya bisa dipindah-pindahkan. Ini rumah, kalau orang Indonesia itu istilahnya kayak gubuk gitu, gubuk yang di sawah-sawah itu loh. Iya nih, ini sebelah sininya, sebelah belakangnya jadi dua kontainer, digabung jadi satu ya. Nah, di belakang sini masih kebun ya masih hutan-hutan ya pabrik saya ini cetakan pabrik saya karena bikin gorong-gorong nih cetakannya disini nah, ini sekisaran tempat tinggal saya ini buat jemur pakaian yuk kita lihat di dalamnya kayak apa tempat tinggal saya kita lihat ya nih tapi beruntung masih ada AC nya ya Nih. Jadi musim panas enggak terlalu panas ya karena karena ada AC. Tapi kontainer itu tetap aja panas. Kalau kena sinar matahari aja masuk itu terasa banget panasnya. Nih, peliharaanku. Kucing. Banyak ya. Nih, kucing-kucingku. kita lihat di dalamnya kayak apa tempat tinggal saya. Nah, ini dalamnya kawan. Berantakan ya. Maklumlah. Para laki-laki semua ya asal bisa tinggal aja. Nih, depannya kayak gini kontainer itu, kawan. Tuh. Jadi rumahnya itu enggak bentuk rumah, cuman sebatas kotakan Kotakan besi dibikin rumah gitu kan, ada pintunya, ada jendelanya gitu kan. Tuh, ini tempat fitnessnya. Fitness itu dipakai kalau lagi pengen fitness aja. Tapi sekarang males dipakainya ya. Ini depan ruangannya. Ini sebelahnya juga ada kontainer teman saya ya, di dalam ya. Ini juga sama. Di sini dua kontainer adanya ya. Yuk kita lihat di dalamnya. Di dalam kamar saya ada apa? Nah iya, ini sepeda sepeda saya ini. Kalau mau bikin video kemana-mana dia, dia itu ikut terus nih. Buat belanja, buat jalan-jalan. Aku selalu pakai sepeda karena saya hobinya pakai sepeda tuh banyak tuh pakaian-pakaian. <guluh> Yuk kita lihat di dalamnya ya. Kayak apa kamar saya? Nih kamaran saya. Wah, berantakan Berantakan Ini tempat tidur saya ya kawan Saya lagi ngedit video juga kantornya lah Yang penting bisa istirahat Aduh, padi berantakan maaf ya Nah, di dalamnya itu Ada Ada tempat sholat ya Dibagi sendiri tempat sholatnya tak sisain buat tempat-tempat sholat ini tempat sholatnya. Saya mak, saya ada apa? Ada mini kompo juga buat hiburan kalau lagi libur kerja. Suntuk di dalam kamar nyetel-nyetel musik gitu kan. Ini tempat tidurnya. Dan ini juga ada lemari esnya. Lemari esnya coba ada isi apa aja? Gak ada isi apa-apa, cuman air putih doang tuh air putih sama sirup doang. Nah ini saya paling banyak itu konsumsi mie ya kawan. Selain instan, saya juga hobinya makan mie. Bukan di Korea doang, tapi dari Indonesia juga saya sudah hobi makan makan mie ya. Ya mie itu ada terus ya. Ini persediaan makan saya di sini jajanan apa di sini. Itu Menurut saya itu nggak enaknya itu banyak itu loh. Padahal masuk loh. Ulet-ulat bumi, kalau malam itu, kalau dingin dia pada masuk. Wah, itulah enggak enaknya di kontainer ya, kawan. Kalau... nah, itulah kawan, enggak enaknya di kontainer itu apa ya? Kalau panas terasa panas, kalau dingin terasa dingin karena dari besi terbuatnya itu kena hawa dingin itu dinginnya itu masuk banget ya jadi nggak nyamannya itu tinggal di kontainer itu nggak sesuai musim lah panas-panasnya masuk kayak di dalam open terus kalau musim dingin dinginnya masuk kayak di lemari es terus kalau hujan kontainer itu berisik karena atapnya itu dari dari seng dari besi, karena tetesan air itu kan mantul suaranya enggak meredam kayak genteng kalau genteng kan bisa meredam suara itu kontainer ya nah ya satu kamar saya ini diisi dua orang dulu kalau lagi rame pabriknya itu banyak karyawannya itu bisa sampai 4 orang ya kawan jadi tempatnya itu cuman sebatas buat masuk tempat tidur aja berjejeran gitu 1,2,3,4 enggak ada ruang untuk untuk duduk-duduk atau apa cuman tempat tidur aja yang jejer-jejer itu gambarannya tinggal di Korea ya nggak semua TKI Korea hidupnya itu eh, maksudnya tempat tinggalnya itu enak tapi ada juga yang dapatnya di aparte fasilitasnya bagus, tempatnya bersih. Terus ya di tapi alhamdulillah di pabrik saya juga di sini. Di komplit lah ya. Masih ada AC, ada lemari es, ada mesin cuci jadi enggak terlalu repot lah ya. Dapur juga ada. Tapi yang pabrikku dulu yang kemarin itu Enggak dikasih mesin cuci, enggak dikasih lemari es, enggak dikasih AC, kita beli sendiri, Tuhan urunan. <tuh> ya mungkin ini gambaran buat temen-temen saya yang masih ada di rumah atau yang mau ingin bekerja ke Korea. Ya enggak kaget ya, ini fasilitas kerja di Korea. <tuh> gini loh tempatnya ya layak nggak layak ya terima aja lah <tuh> tapi yang lebih beruntung itu ya sangat yang beruntung itu ya manfaatin gitu kan yang tinggalnya di aparte kan enak bersih tempatnya nyaman e, semuanya itu rapi gitu kan ada semua tapi yang di, yang di kontender sama yang senasib dengan saya tetap tetap nikmatin aja lah yang penting bisa buat istirahat pulang kerja Enggak kehujanan gitu kan itu kawan eh, sekilas tentang tempat tinggal saya di korea namanya namanya juga nasib ya ada yang baik ada yang kurang baik gitu kan dapatnya ada yang tempat yang bagus ada yang kurang bagus mungkin sekian aja dulu review tentang tempat tinggal saya di korea biar teman-teman yang mau yang sudah daftar ke korea yang mau berangkat ke sini, atau yang mau berangkat ke sini, atau yang sedang menunggu, e, bisa buat gambaran. Dan nanti kita dapat tempat tinggalnya kayak apa gitu, kan? Biar rendah kaget, biar bisa menyesuaikan diri. Gitu. Mungkin sekian dulu ya, kawan. Kita nanti buat review video-video selanjutnya. selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh that